Hai, hello! Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Hupmaikun. Di video kali ini, aku akan membuat tutorial cara merajut hiasan daun. Tapi sebelum kalian ke video tutorialnya, jangan lupa dong tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini aku sudah menyiapkan benang polyester atau plejari warna hijau. Dan aku menggunakan hakpen nomor 5. Oke, langsung saja kita membuat slip knot. Dan rantai sebanyak 10. Kita sudah membuat rantai sebanyak 10 Kita masuk ke lubang rantai pertama. Kita buat slip stitch, masuk slip stitch ya. Nah, kemudian di lubang rantai kedua kita buat Single crochet, half double crochet, double crochet. Lalu, triple crochet sebanyak dua kali. kemudian double crochet half double crochet lalu slip stitch. nah begini ya teman-teman nah untuk teman-teman yang belum paham apa sih itu uh, slip stitch dan dan ini semua nama-nama tusukannya boleh kalian cek di video aku yang di atas nah disitu udah aku juga sih semua ya cara-caranya jadi biar kalian nggak bingung lagi Oke balik kita bikin sama tadi kayak tadi ya Pokoknya sama-sama ya, teman-teman. Tuh, jadi nanti bentuknya. nah ini udah jadi ya teman-teman jadi kita nah, supaya rapi kita tarik kita tarik ke ikan benang-benang sisanya, Ini seperti ini daunnya. tadi aku juga udah bikin beberapa sih, terus seperti ini ya. Daun-daun ini bisa kita biasanya kita gunakan untuk hiasan uh, tas rajut ya. Nah jika kalian suka dengan videoku jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat oke okay, makasih yang udah menonton thank you